Otomatiskan waktu, kita langsung saja mengambil kepada kesehatan seorang Sagitarius. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagitarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Sagitarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Sagitarius di bulan September tahun 2020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 Mencari solusi atas masalah orang lain sehingga kita lupa dengan kesehatan ataupun urusan kita sendiri. Dan di sini juga menggambarkan seorang Sagittarius, kesehatannya di bulan September, tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun, di dalam segi pikiran, ia sedang terbebani dikarenakan ia selalu mencari solusi atas masalah orang lain sehingga di sini ia akan mendapatkan beban pikiran yang sangat berat. Dan ini sangat berdampak tidak bagus kepada kesehatannya.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 dan di sini menggambarkan kesehatan seorang sagitarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun disarankan kepada seorang sagitarius agar lebih fokus dalam mengurus diri sendiri tanpa memikirkan orang lain di bulan September tahun 2020 di mana seorang sagitarius mendapatkan dukungan dari seorang pasangan sagitarius sendiri selanjutnya kita lihat kartu keuangan seorang sagitarius dan kartunya adalah eight open tackle ataupun 8 koin Secara umum, Egg Open pentakel itu diartikan mulai menghargai proses, sedang dalam proses, ataupun proses dalam pencarian sesuatu, dan di sini menggambarkan bahwasanya keuangan seorang Sagitarius di bulan September tahun 2020 itu tidak akan mengalami penurunan dan peningkatan. Namun, di satu sisi, seorang Sagitarius sedang berada di dalam proses untuk menggapai keuangan yang lebih meningkat ataupun lebih bagus di bulan September tahun 2020. Di sini, segala upaya ataupun usaha telah dilakukan seorang Sagittarius.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 Keuangan Sagittarius tidak akan mengalami gangguan apapun, namun di satu sisi, Sagittarius sedang di dalam proses untuk memperbaiki dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, di mana seorang Sagittarius mendapatkan support dan dukungan dari seseorang sahabat yang merupakan sahabat terbaik Sagittarius sendiri. Selanjutnya, kita kartukan pekerjaan seorang Sagittarius dan kartunya adalah 7 of 1 ataupun 7 tongkat Secara umum, seven of one itu diartikan berusaha menghadapi diri sendiri, berusaha mencari pekerjaan yang lain, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang bertujuan mendapatkan karir pekerjaan serta keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan di sini menggambarkan... Karena pekerjaan seorang sakitarius di bulan September tahun 2020 ia sedang berusaha untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang banyak yang di dalam kategori ini adalah mendapatkan pekerjaan sampingan di mana tujuannya untuk memperbaiki keuangan dan mendapatkan keuangan serta karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Namun di sini usaha yang ia lakukan adalah secara individu tanpa bantuan orang lain dan di sini juga seorang Sagitarius berusaha dan berupaya semaksimal mungkin di mana seorang Sagitarius sedang dalam proses untuk mendapatkan keuangan serta karir pekerjaan yang lebih bagus di bulan September tahun 2020 dan untuk support energinya adalah. Page of sword secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Sagittarius berusaha ataupun sedang dalam proses pencarian pekerjaan, yaitu di dalam kategori membuka usaha sampingan, di mana ia lakukan sendiri. Dan di sini, seorang Sagittarius mendapat support dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Sagittarius sendiri. Selanjutnya, kita kartu hubungan asmara seorang Sagittarius, dan kartunya adalah. Of cup ataupun empat piala, secara umum, fork of cup itu diartikan mempertimbangkan hubungan lebih jernis dan di sini menerima satu kebaikan serta tidak akan menghiraukan keburukan dari pasangan. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Sagittarius bersama pasangan, ia akan mempertimbangkan hubungannya kembali bersama pasangan, di mana di satu sisi seorang Sagittarius mencoba menerima satu kebaikan yang dimiliki oleh pasangan dan diberikan oleh pasangan kepada dirinya sehingga di sini seorang Sagittarius melupakan keburukan yang pernah terjadi di dalam hubungan asmara Sagittarius bersama seorang pasangan dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya Sagittarius akan mengambil satu langkah yang lebih serius dan yang lebih bagus untuk kedepannya bersama seorang pasangan di dalam kategori kebahagiaan dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya pecah pentakel itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun dan di sini menggambarkan seorang Sagitarius akan menimbang kembali dimana seorang Sagitarius mendapatkan dukungan dari seorang anak yaitu anak Sagitarius sendiri. Selanjutnya kita kartu kesimpulannya dan kartunya adalah. D secara umumnya di itu diartikan seorang ibu yang memelihara seseorang yang terpandang seseorang yang dihormati ataupun seseorang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan sagitarius dan jika kartu di empress kita gabungkan dengan kesehatan seorang sagitarius di sini menggambarkan seorang sagitarius baiknya fokus kepada pikirannya karena di sini seorang sagitarius mendapatkan dukungan dari seorang pasangan yang merupakan pasangan sagitarius sendiri dan di empress di sini menggambarkan Seorang pasangan merupakan sosok yang berpengaruh di dalam kehidupan Sagitarius sehingga di sini pasangan akan berjuang untuk mendapatkan kesehatan ataupun melepas beban pikiran yang dimiliki oleh seorang Sagitarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya jika kartu di amplis, kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius tidak akan mengalami peningkatan dan penurunan dan di sini seorang Sagitarius sedang berusaha untuk meningkatkan dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Di mana seorang Sagitarius mendapatkan dukungan dari seorang sahabat yang sangat dekat kepada seorang Sagitarius. Dan the empress di sini menggambarkan masukan ataupun motivasi yang diberikan oleh seorang sahabat sangatlah diterima oleh seorang Sagitarius secara positif. Di mana seorang sahabat tersebut merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Sagitarius. Selanjutnya jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu karir pekerjaan seorang Sagittarius di sini menggambarkan Sagittarius sedang berusaha mencari pekerjaan sampingan di mana ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang merupakan anaknya sendiri dan di empress sini menggambarkan seorang anak itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan doa seorang anak sangatlah berpengaruh kepada karir pekerjaan seorang Sagittarius di bulan September tahun 2020 dan jika kartu Empress kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Sagitarius mempertimbangkan hubungannya kembali bersama pasangan di mana seorang Sagitarius mendapatkan dukungan dari seorang anak Sagitarius sendiri dan di Empress di sini menggambarkan sosok anak merupakan Sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan seorang Sagitarius bersama pasangan sehingga di sini seorang anak akan memberikan support dan motivasi yang sangat bagus kepada Sagitarius dan kepada pasangan agar mendapatkan kebahagiaan di bulan September tahun 2020 dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan September itu berada di angka 8 88 87 74 dan 42